saya <laughs> <Huh? laughs> Sayang Makan Makan apa tuh? Sarapan Udong Sarapan udong <laughs> Gwisah banget Ini kunyuk-kunyuk konon katanya udang di kagawa murah ya? hmm beneran murah? murah-murah itu udangnya berapa deh? 250 bu? beneran hmm gorengannya? hmm 200 enggak tahu lebih bawah kalau 200. di Tokyo bisa berapa itu? Mm. satu set itu berapa kira-kira? seribu? Iya kayaknya sih mahal ya? mahal-mahal bener banget guys kagawa itu kan ini kota Kotak udong namanya Kotak udong Jadi orang itu makan sarapan pagi Makan siang sama dinner itu Semuanya udong Ada orang-orang kayak gitu nggak semuanya maksudnya ya Makanya udongnya itu murah Katanya dulu cacok makan udong itu cuma 170 katanya 170 yen Ini kayak gini udong Gorengannya juga murah ini Kabucat Hamkinnya, Hamkin ya Hamkin sama ayam ini ayam goreng murah ini tadi aku di disini cuma 250 100 500 yen pagi tokyo pasti seribuan ini gimana orang sehari tiga kali makan udung kayak minum obat aja guys kita cobain dulu pagi-pagi udah makan udung coba Hmm. Ini khusus buat musim panas Ada yang namanya udong ini Kiasika ke udong Biasa Orang Indonesia itu kalau nggak Kudus nggak nampol pasti Masih capek Enak sih beneran Udongnya lembut banget Beda Pantes ya Orang bisa makan sehari tiga kali Udah kayak minum obat aja Tapi apa orang-orang enggak ini ya. Bosen gitu cuma makan udang terus. Ini beneran beda banget sama kita ya kalau makan udang di Tokyo. Cobain ayamnya. daging hmm. hmm, ayam diiris tipis gitu. Rasanya enak bersahabat. Harganya juga bersahabat. Mantap udah di ini, 500, 20, kacau guys, ada monster, itu gurita kan? Mm, gurita. Mas, gurita, itu nggak apa, -apa kamu makan begitu? Mm. Mas, cumi -cumi itu manggul, mm. gurita, Mas, cumi -cumi itu? Mm. Cumi -cumi. gurita, cumi -cumi. beneran? cumi-cumi hmm coba kamu makan mm. lagi itu. Yeah. Gimana? kenyal-kenyal gimana rasanya? Kenyuk-kenyuk Beneran? Susah gigi <tuh> Serem banget Aku udah kayak ini Monster Monster <tuh> Mana aku harus bilang apa ya ini ya bingung sendiri aku <tuh> <tuh> Oh, uh, just guys beneran, cuman 500 yen tapi, aduh perut oh, aku sampai sakit beneran. Lokasinya strategis oh, banget serius ini, dekat menu. stasiun soalnya. Menu menu. Menunya betul beneran harganya murah banget, yang mana yang kita makan sayang? kita makan ini yang paling murah ya? yang dingin <laughs> itu iya kan? yang dingin ya? ya ini cuman, ya. cuman ada pas musim panas ah. 250 doang terus tambah gorengannya itu cuma total 500 yen per orang murah serius, murah itu kalau di Tokyo dua kali lipat minimal dan dagingnya itu gede lagi gorengannya itu just lah pokoknya Benar kan ya saya Jo ya? Waktu kita datang sini, oh. belum ada banyak orang kan, oh. tapi sekarang udah antri. Tadi ya kan pas kita keluar itu? Uh, full banget Full banget uh. Guys, aku nggak nyangka banget loh ini Ternyata depan stasiun Takamatsu ini luas dan banyak bangunan tinggi ya? Iya, ini yang paling tinggi Yang mana paling tinggi? Ini, ini hmm. Iya, Symbol Tower Simbol Tower ini yang paling tinggi katanya Iya hmm. Terus ya, dulu nggak oh. ada itu, jembatan, jembatan itu. itu Jembatan kemana itu? itu? Ke apa ya, Minato. Oh, Minato. Ya, yeah, port. Ah, ke ini, pelabuhan. Itu bisa naik kapal ke sana? Iya, yeah, bisa-bisa. Bisa, -bisa. Hmm. bisa ke pulau yang lain. Ke pulau yang lain. Iya. Yeah. Ini stasiun, apa namanya? Stasiun. Stasiun Takamatsu. Takamatsu. Oh. Muka dong. Dia-dia-dia ini. Desainnya lucu kan? Di... Ini muka. Oh, ini Smile muka? Ma? Oh, iya-iya. Iya, muka. Di sini muka. suku oh. Tapi sayangnya lagi konstruksi ya, <laughs> ini di sini ya. Iya, ini lagi bangun apa? Ini tulisannya tahun dua ribu dua puluh tiga. Apa ya, gunung, eh? gunung, <tuk> bah, bangun gunung, bentar gedung, ya. Gedung. Oh, bangun gedung, <tuk> <tuk> gedung yang baru, Ah, gedung yang iya. baru. Ngomong oh, panas banget, panas banget. Jadi ini maksudnya, sesuatunya diperpanjang atau gimana? Di diperbesar, diperbesar, diperpanjang, dan diperbesar. Diperpanjang sama perbesar, enak ya dulu. Oh. Di sana ada supermarket. Supermarket? Iya. Yang ini nih di sini? Nah ini. Oh. Sekarang konstruksi kan? Oh. ya waktu itu aku taruh sepedaku sehari yang. Ah. <laughs> Bentar, itu persis di situ. Berarti taruh sepedanya di situ gitu? Iya. Kan nggak boleh kan taruh sepeda boleh, di depan boleh. stasiun? Di Jepang nggak boleh. boleh kan? Iya, boleh. Boleh? Bukan di depan stasiun. Oh, bukan di, depan stasiun. di depan supermarket. Jadi ya, aku taruh kan. Oh. Terus ya besok-besok ini taruh berapa lama besok-besok? berapa bulan? Dua, dua hari ya, dua hari besok-besok <laughs> berapa bulan gitu aku kira ya, dua hari, hari taruh kan ha. terus ya, orang-orang ambil oh, maksudnya dibawa petugas gitu? <laughs> iya, ambil mereka ambil huh. guys, kereta di Takamatsu ini yang lokal cuma ada satu gerbong Jawa cuma satu kerbong aja He -he. beneran, cuma satu gerbong ini tuh, lihat ujung Ujung Let's go Yang penting Nyampe tujuan